Seorang raja memiliki banyak gajah dalam tentara perangnya. Ada seekor gajah yang sangat kuat, sangat patuh, dan sangat terampil. Serta memiliki keterampilan perang terbaik. Dalam banyak pertempuran, dia dikirim ke medan perang. Tidak pernah kembali kecuali dalam kemenangan. Dia adalah gajah kesayangan sang raja dari ratusan bahkan dari ribuan gajah lainnya. Sang gajah selalu berperang bersama sang raja, penguasa di wilayah barat tersebut. Waktu berjalan terus dan sang gajah semakin tua, sehingga Baginda Raja tidak lagi mengirimkannya ke Medan Perang. Tetapi gajah tersebut tetap menjadi bagian dari tim Sang Raja. Karena setiap saat ketika Sang Raja melihat gajah tersebut, dia menjadi senang, menjadi bahagia. Sang gajah tetap mendapatkan perhatian serta fasilitas utama dari sang raja. Suatu hari, sang gajah berjalan menuju tepi danau untuk minum. Ketika dekat bibir danau, sang gajah kakinya terjebak di lumpur di tepi danau. Setiap gerakannya bukan membawanya naik, namun semakin tenggelam perlahan. Dia terus berusaha, namun dia tetap tidak bisa mengangkat kakinya dari lumpur. Beberapa orang melihat usaha sang gajah dan tahu bahwa gajah tersebut dalam masalah besar. Dari nada suara teriakan belalainya. Dan berita ini pun tersebar cepat. Sampai akhirnya ke telinga sang raja. Semua orang panik karena tahu gajah ini kesayangan raja. Raja pun bergegas ke lokasi. Melihat gajah tadi terus tenggelam perlahan tanpa daya. Sang raja memerintahkan semua orang di sekitar membantu mengangkat gajah tersebut. Mereka menggunakan berbagai cara untuk mengangkat gajah tersebut. Namun tetap tidak bisa terangkat. Ini bukan makhluk kecil. Ini gajah yang besar. Dalam kegelisahan dan kepanikan Raja serta orang sekitarnya, datanglah mantan Perdana Menteri penasehat Sang Raja dulu. Dia memahami situasi saat itu. Dia menatap Sang Gajah, kemudian menatap Sang Raja sambil mengatakan, Baginda, mainkan genderang perang segera saat ini di sekitar danau. Mainkan dengan keras dan semangat. Raja pun terkejut dengan saran itu, namun dia perintahkan hal itu untuk dilaksanakan. Tak lama kemudian, genderang perang dimainkan, memainkan musik perang. Ajaib, mata Sang Gajah tua tadi berubah menajam Tubuhnya mulai bergerak-gerak. Ada perubahan dari perilaku sang gajah kemudian. Sang gajah perlahan mulai bangkit dan tanpa bantuan siapapun, sang gajah perlahan menarik dirinya melawan sedotan lumpur dan bergerak naik serta kemudian berdiri. Semua orang terkejut tak kecuali sang raja. Ternyata bukan karena kekurangan atau kelemahan kemampuan fisik yang terjadi pada gajah tersebut. Yang dibutuhkan hanya suntikan semangat dari dalam. Dan ketika hal itu didapati, semuanya terselesaikan masalah apapun yang dihadapi. Untuk mempertahankan semangat dalam diri Sangatlah perlu sahabat semua Mempertahankan tujuan hidup ke depannya Di dalam pikiran bawah sadar kita Dan jangan pernah ada rasa kalah atau menyerah Dalam diri kita Sahabat, mengapa saya menceritakan hal ini Di saat pandemi saat ini Di waktu yang berat seperti saat ini Di saat ketidakpastian menghadang di depan Kita semua harus terus menyuntikan semangat di dalam diri Serta orang-orang di sekeliling kita Pastikan kita semua punya visi dan misi yang jelas Purpose of life Dan semangat yang besar tadi Pastikan ada genderang perang Selalu menyala dalam diri Anda Kita harus terus bersemangat Untuk selalu sehat Makan makanan yang bergizi Selalu bersama orang yang membawa diri kita ke atas Penuh cinta dan penuh tawa Pastikan kita berhenti menyalahkan Keadaan seperti ini Juga pastikan masalah yang terjadi saat ini Yang memperlakukan kita negatif Seperti saat ini Tidak perlu ditakuti Banyak hal indah dan besar terjadi di sekeliling kita. Ada solusi atas apapun masalah yang terjadi saat ini. New mind salah satu solusinya. Dan tak lupa, selalulah bersyukur atas apapun yang kita terima, bersyukur atas apa yang terlepas, dan bersyukur atas apa yang akan kita peroleh.